Apakah kalian tahu, pada hari ini, tepatnya tanggal 11 November tahun 1946, terjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini merupakan pengakuan de facto Belanda atas Republik Indonesia yang digelar di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta, dengan pembahasan terkait kemerdekaan RI. Selain itu, adanya perundingan ini karena terdapat dua alasan penting yaitu pertama, karena keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di tanah Indonesia, dan kedua untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda yang berkepanjangan. Adapun isi perjanjian Linggarjati meliputi tiga hal, yaitu, pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat, salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia, Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.